Kalian gimana bang? Kabarnya bang? Alhamdulillah baik eh, sehat. Nih kalian gimana nih kabarnya nih di rumah ini semuanya? Alhamdulillah bang, sehat bang, subur subur. <laughs> eh, iya. Kalau saya di rumahnya pada sih? Kalau saya di Depok. masih Sibu, sibuk gitu-gitu aja. Maksudnya sih uh, kerja lah. Misalnya uh, sebagai UX designer ya standar uh, kerjanya masih sama <coughs> in creative apa namanya di creative uh, segment. Oh ya, yeah. Bang, Dimana? sebelumnya kalau boleh tahu uh, uh, posisi uh, Abang di Flip itu kalau misalnya di uh, tim-timnya team itu sebagai UI UX designer atau cuma UI designer-nya doang atau UX designer doang, Bang? nah ya uh, kalau di flip itu uh, sekarang alhamdulillah tuh udah dipisah ya maksudnya antara UX designer dengan UI designer itu sudah dipisah jadi kalau untuk saya ini pakai gua lu aja ya biar biar oh, iya, bisa biar bisa lebih santai nih kita nih jadi uh, kalau gua di flip tuh sebagai UX designer jadi uh, teman gua tuh ada namanya Sutradarit uh, dia sebagai UI designer oh. jadi kalau gua sendiri itu sebagai nah ini ya eks di situ gitu, gitu. Hmm. gitu ya. berarti kalau kayak gitu uh, lebih ke bikin sampai bikin mock up, mock up desainnya gitu ya kalau gitu ya, berarti. nah iya. kalau so, pengertian iya iya gimana? iya kenapa tadi. iya uh, uh, tadi kan konteksnya mock up ya, konteksnya mock up. Hmm. kalau konteksnya mock up, kalau di kita itu sebenarnya penjabaran tas mock up itu banyak ya. Uh, ada, ada yang ada yang uh, low fidelity mockup, ada yang medium fidelity mockup, sampai yang high fidelity mockup. Nah kalau kalau lu tanya uh, apa namanya scope ya, si UX itu sampai mana? Itu kalau dari gue sendiri itu hanya deliver sampai low fidelity mockup atau medium fidelity mockup. Nanti bakal dieksekusi sama temen gue yang yang UI designer tuh, oh. yang apa namanya? Ya yang yang bakal eksekusi high fidelity mockup atau uh, clickable prototype Itu <coughs> uh, <coughs> fidelity mockup apa nanti maksudnya bang? Kayak, kayak contohnya bisa kasih jatuhnya, mau? Bisa, bisa. Jadi gini, nah uh, apa ya, istilahnya itu kayak uh, pengertian umumnya ya, pengertian yang bisa dicerna itu low fidelity itu maksudnya uh, tingkat kenyataan, maksudnya tingkat kenyataan, tingkat kedetailan sebuah mockup itu sendiri. Misalkan, lu, uh, lu pernah buat satu sketsa terhadap sebuah uh, aplikasi, pakai spidol, atau pakai apa tuh sketsa lah niat ya, corak coret itu bisa kita itu biasa kita sebut itu low fidelity mockup low hmm. fidelity mockup jadi tingkat uh, apa ya tingkat kenyataan tingkat kita persatuan per kita terhadap sebuah device ataupun terhadap sebuah desain konsep yang mau kita buat itu enggak nggak begitu nyata hanya corak coret garis kotak uh, X terus garis-garis-garis gitu kan nah itu low fidelity hmm. mockup kita sebutnya wire, nah, itu cukup wire, membantu wire bagi kita <laughs> Kalau wireframe itu uh, bisa biasa disebut juga low fidelity mockup karena tidak standar kan. Cuma kalau wireframe itu biasanya kayak placeholder yang udah lu siapkan untuk nanti bakal dieksekusi di ini, di uh, high fidelity mockup misalkan uh, lu punya satu landing page gitu kan? lu punya satu landing page, terus di uh, kanannya itu ada gambar, di itu ada heading atau enggak, call to action button gitu kan. Nah, di kiri itu biasanya tuh versi X, gitu kan? Biasanya tuh abu-abu ya, kayak wireframe. Nah, biasanya tuh kayak gitu, konsepnya kayak gitu. Cuman uh, biasanya kita pakai istilah-istilah lain ya, sebenarnya hampir sama peruntukannya. Misalnya, low fidelity mockup itu kita udah paham, berarti ini tidak terlalu detail mockupnya. Terus, low uh, medium fidelity mockup itu berarti antara low fidelity, low fidelity dan high fidelity mockup. Nah, kalau high fidelity mockup itu mungkin kalau udah pernah sering lihat ya uh, di dribble, gitu kan? Terus, kayak di hands. Terus, kayak di uh, apa, apleps gitu, gitu kan? Kalau lu cari mockup mobile, uh, inspiration gitu, gitu, itu itu uh, bentuknya tuh udah high fidelity mockup. High fidelity mockup itu maksudnya udah uh, semacam aplikasi nyata ya, padahal itu bukan aplikasi, jadi prototype ataupun mockup yang di buat senyata mungkin seolah-olah itu sudah menyerupai sebuah aplikasi gitu, gambaran mau hmm. gitu ya, jadi ada low fidelity mockup, ada medium fidelity mockup sama high fidelity mockup cuman uh, biasanya tuh yang kita pakai tuh low, low fidelity mockup sama high fidelity mockup, cukup jadi uh, medium tuh kadang-kadang udah masuk ke low fidelity mockup, jadi yang high itu yang bener-bener uh, ada warnanya, ada gambarnya, ada shadow-nya, ada effect-nya, apa, apa segala macam oh iya iya, iya bener sih, ngerti-ngerti gitu geng <laughs> <laughs> Nih Bang. Sorry, ya. nih Bang. Kalau salah boleh tahu, nih, Bang, dulu tuh, uh, pas pertama kali bersentuhan nama dunia Bersentuh, I mulai gitu, uh, ya. apa sebutannya ya? Belum halal, belum halal, Bergelut, bergelut ya yeah. Itu alasannya apa tuh bang? Kenapa tiba-tiba milihnya tuh, wah, gue halal, di UIUX aja dah gitu maksudnya. Ada alasannya nggak bang? halal, belum halal, iya Eh, uh, for your information, ya maksudnya, eh, uh, dulu kuliah, eh, kuliah, eh, uh, SMK gue TKJ, hmm. SMK gue TKJ, uh, kuliah gue SI gitu kan. Cuman pas gue kerja pertama kali, gak ada urusan desain sama sekali, hmm. gak ada urusan desain sama sekali. Eh, uh, justru ya, dulu semangat gue, eh, uh, habis lurus juga habis TKJ tuh. Dia kerja apa aja lah, kerja gitu kan intinya hmm. tiga aja kan SMK bisa kan SMK bisa jadi, hmm. kerja langsung gitu kan jadi awalnya gue masuk tuh jadi uh, dokumen controller gitu kan jadi dokumen controller cuman pas lu masuk jadi dokumen controller uh, gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa lama-lama di situ gitu kan akhirnya gue cari itu passion gue lagi terus uh, kadar Allah di, uh, dikasih jalan tuh gue jadi uh, uh, ini IT development staff jadi kayak uh, punya uh, di kantor itu punya kebutuhan terus gue mungkin kalau di eh, kalau disejajarkan itu semacam BE ya business analis business analyst di perusahaan itu, cuma karena lingkungan itu perusahaan itu bukan perusahaan IT jadi susah untuk kita menerapkan misalkan eh, metode metode pengembangan ataupun uh, apa uh, sistem development uh, life cycle yang sebaiknya seperti apa itu susah diterapin. Jadi hmm. akhirnya ya udah aku pindah gitu kan. Cuman sebelum gue pindah gue nyari, nyari dulu, gue nyari gue nyari dulu gue mau pindah kemana gitu kan. IT udah nih uh, kerja yang selain IT juga udah. Terus gue nyari kemana? Terus ke, pas gue cari tahu uh, pas di kuliah tuh ada teman gue yang yang kerja di uh, game game apa ya namanya? Game studio, guys, istilahnya game house gitu lah, ya, kerja di game house. Terus gue bantuin -bantu dia gitu kan, uh, uh, dan gue juga senang desain dulunya gitu kan. Kalau di pas di sekolah dulu, gunung desain jaket, gunung desain uh, flyer, poster, apa segala macam gitu kan. Terus pas gue bantu, -bantu dia, dia bilang, "Teman gue, temen gue ini bilang, ini kerjaan lu tuh ada, ada rollnya loh." Gitu kan, dia bilang, "Kerjaan lu tuh ada rollnya loh." Gitu kan, apa rollnya namanya? UI designer, kalau lu sih sebenarnya artis, katanya, gitu loh? Kenapa artis? ya lu lu uh, ngedesain ini juga, ngedesain aset juga, desain sun juga kata dia oh gitu jadi lu coba fokusin dulu aja deh uh, ke UI designer akhirnya gua cari lah tuh gitu kan cari tahu tentang UI UX designer gitu kan menampaknya oh, cocok karena kenapa gue suka desain dan background gua IT gitu kan karena uh, di desain itu bisa kita terapin di IT teknologi yang teknologi yang yang kita pakai itu juga masih related terhadap bidang si UI UX designer ini sendiri gitu akhirnya ya udah di tahun 2018 Uh, uh, gue putuskan tuh untuk cari-cari, alhamdulillah, gue Al dapat satu perusahaan tuh di uh, Tebet, gue kerja di uh, Tebet perusahaan, uh, namanya office itu perusahaan agensi semacam vendor, ya, vendor aplikasi misalnya, kayak klien klien, alhamdulillah klien itu klien klien ini ya maksudnya, kalau lo tahu AHM, Astra Honda Motor, terus PGN perusahaan gas negara, terus LPS lembaga beberapa penjamin Simpanan terus MPM terus uh, BI Bank Indonesia itu. <SILENCIO> situasi, like, so, like, gitu, kan, apa? apa designer, UI Designer gitu. Jadi uh, awalnya tuh ya memang sebenarnya niat sih niat dan dan dan lu harus, uh, gue ya khususnya gue nyari tahu gue tuh senangnya di mana gitu kan? Karena kalau lu kerja nanti kalau lu kerja dan, dan lu nggak senang sebenarnya lu kerja kerja aja akhirnya lu lama lama tuh kayak uh, apa sih gue ngapain sih kerja di sini gitu kan akhirnya uh, gue pribadi kemarin nyari gue senangnya di mana gitu kalau gue senang kerja di situ ya gua nggak bakal bt nggak bakal burn out lah ceritanya gitu gak bakal burn out, jadi nggak bakal uh, apa namanya merasa uh, gue kerja hanya sekedar kerja cuman gue kerja seperti uh, apa ya apa yang gue senangi dan dan sebagai Uh, di luar niatkan kerja untuk ibadah ya dan uh, kerja yang sebagai yang kita senang itu bakal intinya tuh bakal jadi satu pelatuk kalau kita tuh akan terus belajar gitu ya. karena kita senang akan hal itu gitu kan yang lain dari situ uh, gue terjun lah ke UI UX designer <coughs> gitu geng gitu oh, oh, iya, iya. ya bang jadi sebelumnya ada kerja di yang lain dulu bang gitu bang ada gue kerja di Gue awal kerja itu tahun 2015 lulus, -lulus sekolah itu jadi dokumen controller itu di perusahaan migas minyak dan gas terus uh, pindah roll tuh jadi IT development staff nah itu baru pindah ke UI UX designer nah disitu lama tuh baru pindah ke Flip jadi UX designer juga berarti di Flip udah berapa lama ya kira kira uh, di Flip itu gue baru masuk sih sebenarnya itu di bulan Maret eh bentar, Mei, April April, April, Maret ya, antara April dan Maret lah. Itu di bulan-bulan itu gue lupa. Intinya Kenapa? tuh di, di, di kantor gua yang lama tuh sekitar dua tahunan, hampir dua tahunan pas. Itu gua baru pindah kasus pas uh, Corona ini muncul lah. Corona ini muncul, kan, coba ya, Februari Maret ya, kan? Ya, ke, sekitar bulan-bulan itu lah Februari, Maret, April. Kalau nggak salah, tuh gua Maret juga akhir Maret atau nggak akhir April, Bu. perlu gue lihat kontraknya dulu tuh. <gifu> pas mulai-mulai mulai kerja langsung WFA gitu ya, Bang, yeah, kadang -kadang gitu heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, Oh, iya padahal gue udah padahal kecil, padahal, padahal dari kantor lama kan, padahal dari kantor lama gue udah semangat tuh pindah ke flip gitu kan, wah, gue udah, gua udah siapin sendal kan, gue udah siapin sendal, gue udah siapin gelas, gue udah siapin gelas, terus, siap itu, uh, ya. ya, ya, ya takdirnya okay. seperti itu ya jadi, jadi kita kerja di rumah, budayanya iya, emang iya. beda bang, beda, iya. beda banget emang, kalau yang kerja kerja di itu kan itu kan sebelumnya di abi itu staff IT development terus sekarang di flip kan? itu beda banget emang budaya kerjanya? Ah benar uh, ya benar <coughs> gini uh, corporate beda corporate beda perusahaan uh, beda juga uh, istilahnya budaya. Uh, budaya kerjanya ya, kalau pertanyaan ini budaya kerja. Memang be, benar-benar berbeda. Uh, di kantor gue yang lama, kantor gue yang lama itu di Migas ya. Maksudnya, industri itu oil and gas, minyak dan gas. Nah, di situ uh, terasa sekali ininya, apa namanya, uh, kayak, uh, apa ya, top down-nya gitu, loh, top down left. Gitu. misalkan kalau yang di atas tuh harus dihormati gitu kan terus yang kalau eh, lu kerja juga jangan berisik berisik karena di sebelah lu ada ada atasan lu gitu kan nah, itu terasa yeah. banget di situ nah uh, uh, divisi gue IT di situ divisi gue IT tapi IT yang di situ itu karena lingkungannya itu orang-orang uh, yang uh, sebenarnya itu bukan kantor IT kan bukan kantor IT itu kantor engineering engineering or nah karena di situ IT Nah, setiap kali ada yang berurusan tentang teknologi, ada yang berurusan tentang uh, IT, gitu lah. misalkan kayak printer, desktop, uh, install ulang, uh, proyektor, apa segala macam itu larinya ke IT. Bahkan sampai ke telepon itu larinya ke IT. Padahal role body itu bagi apa? Uh, Sistem development staff, jadi sejabat itu ada telepon. Iya, ada telepon. Ya, mas, ini printer saya rusak gitu kan. Nah, mau gak mau gua harus, harus jalan ke situ gitu kan. Harus jalan ke situ. Terus ada lagi, misalkan, uh, Mas. Ini laptop saya, kalau lemot ya gitu kan? Ya, <laughs> lu tau aja kamu, kalau orang IT, Mas. Loh, ngerasa ma, ya, ya, ya, kali gua tau gitu ya. Apa namanya, eh, uh, laptop lu lemot terus, gua bisa bilang orang lu kurang gitu kan? E, ini iya, lu kurang ya, mana gua tau gitu kan? Nah, jadi lingku, lingkungan yang kayak gitu tuh beda, beda karena beda pemikiran ya, beda pemikiran. Jadi orang yang lingkungannya di industri, nah uh, ini konteks gue tadi ya, halaman gas itu. Uh, dengan IT itu menganggapnya IT itu orang yang paham akan teknologi apapun itu teknologinya bahkan gue sempat benerin proyektor yang ada di atasnya itu uh, install uh, drivernya gitu kan instal ke laptopnya nggak bisa nyambung gue yang disalahin gitu kan Nah, itu, gitu. nah pas pindah ke Altravis Altravis itu uh, kantor yang selanjutnya ya, ya alhamdulillah itu apa namanya budayanya lebih friendly lah maksudnya lebih mudah lah lebih lebih millennialis itu kita lebih bisa fleksibel dan Ya, lebih bisa enak, lah kalau di kantor selanjutnya di Autophis. Dan di kampus, sebenarnya sama, ya, walaupun gue belum pernah masuk kantor, tapi gue ngerasa uh, halnya sama, untuk budaya kerjanya sama. Flexi time di sini kita coba, eh, yang di trap itu di sini. Flexi time itu jadi guys. bebas kapan masuk aja, yang penting 8 jam, gitu ya, Bang. Kalo yes, tadi itu. Uh, itu istilahnya kayak result base. Result base, hmm. jadi uh, lo mau masuk, intinya uh, lo ada hasil aja, gitu kan, uh, saat dibutuhkan itu kan lu ada gitu. Itu hasil yang dipertanyakan bukan bukan kerajinan gitu Berbanding terbalik dengan kantor gue yang lama ya. Kantor gue yang lama tuh 8 8 5. 8 ke-5 gitu kan. to 5. Nah, di situ harus benar-benar masuk jam 8, keluar jam 5 gitu kan. Terus kalau masuk di atas jam 8 tuh berapa kali itu ada penilaian pengurangan gaji gitu kan. dan begitu pun untuk pulangnya. Nah, dan dan kalau lu coba bandingkan ya. Sebenarnya ada ada baiknya juga sih sebenarnya kalau kita terapin, uh, ini menurut gue pribadi ya, ada, ada baiknya juga kita terapin apa fleksi time itu sendiri. kan Anak apa? lu masuk jam 8, pulang jam 5, kalau lu gak kerja ya sama aja kan. <laughs> gak, ada, gak ada yang lu kerjain sama sekali, sama aja gitu kan. Nah mending result based, result based tuh jelas lu masuk jam, misalkan lu masuk jam 9, tiba-tiba lu keluar jam 4, hasil lu mana nih, hasil gua sejebret nih, gitu kan, untuk 2 hari ke depan gitu kan. Ya bisa kelihatan hasilnya gitu, oh, <coughs> gitu oh. kan. Nih selama di dunia UI, UX nih udah berapa project bang? Kalau nggak berapa apps yang udah dibuat? Woi, aduh banyak. Cuy, alhamdulillah uh, apa namanya? Gue kalau ngitung gue buka portfolio gue yang lama nih, di dihabis. Yeah, kira -kira eh, kira -kira boleh bang, boleh bang. Referensi nih. <laughs> uh, aduh, <boleh. laughs> bener. Uh, BTS, NPM. Uh, <SILENCIO> <SILENCIO> uh, uh, uh, ada ada, ini yang pas dikerja di itu ya, yang di agensi ya, itu kan berarti kita sebagai klien, eh, kita sebagai vendor yang klien kita itu orang perusahaan-perusahaan ABC itu kan, itu sekitar sepuluhan, ada sepuluhan apps ada yang saya perbantukan ya untuk uh, merancangnya untuk itu semuanya UX yeah. semua bang? UX semua tuh Ya yeah, UX, UX designer berarti uh, kalau boleh tahu nih berarti UX dan UI UX itu sebelumnya yes, UI itu tindak lanjutnya bang ya? Ah, ini pertanyaan bagus nih dan ini pertanyaan pasti ditanya nih kalau lu coba interview uh, UI UX designer nah, Kamu mau share screen deh kalau gitu dulu, bang. Boleh, bang. ini uh, boleh. Gue bakal nunjukin ke lu spektrumnya ya, yeah, uh, biar yeah, lu jelas, uh, apa namanya, spesialisasi dan generalize terhadap dunia kreatif uh, desain ini, terkhususnya di bidang UX ini ya, terbicara itu ya. Kadar tuh kemarin malam tuh temen gue juga nanya-nanya soal ini, dan berhubungan lu juga nanya ke kalian. Oh, yeah. ya, kayak penasaran, kalau ada banyak yes. oh, kita juga kayak kita masih belum terlalu ngerti juga kayak spesialisasi UI dan ux kayak uh, sampai ka, sampai seberapa part itu bagiannya UX, sampai berapa part itu bagian mm. UI gitu kan. Terus ke developernya gimana gitu. Ini nampak oh, ya, nggak? nggak nih? <tuh> Ini ini spektrumnya, nih. Uh, ini biasanya gue pakai untuk ngebagi, uh, karena di luar sini, di luar uh, maksudnya di dunia kerja ini, ya, di, di dunia kerja ini. BTW, gue lu jurusan lu pada apa sih? Jurusan gelombang, pada apa sih? Ilkombang, ilkombang. Ilkombang, ilkombang. Ilkombang. Ilkombang. Uh, Fakultas, fakultas apa nih? Fakultas, fakultas apa nih? Fakultas, fakultas apa Fakultas, fakultas apa Fakultas, fakultas apa Matematika dan ilmu pengetahuan, Pak. <laughs> oh, <ipa, ipa. laughs> tapi jurusan Ilkom emang rada ada yang mau? Mas, di ada yang mau? Mas, masih oh, ada yang di Mas, ada yang mau? Mas, masih ada yang ada yang di menteng ada yang eh, di bekasi ambil yang di bekasi oh, yang di uh, proses design itu biasanya dibagi dalam beberapa uh, segmen beberapa spektrum. Jadi di sini tuh ada uh, ini paling bawah dulu ya lo perhatiin. Di sini ada research kan. Pointer gue kelihatan kan? Iya, kelihatan, kelihatan. Ya, katanya, katanya. Yeah. di sini ada research kan. Di sini ada research, di sini ada synthesize and ideation, di sini ada prototype and design, di sini ada implementation. Oke. Okay? Nah, uh, <tuh> pertanyaan lu tadi tuh lebih ngarah ke UI designer dan UX designer ini. Oke, okay, coba kita jelasin dulu dari satu-satu gini. Jadi gini, di dunia desain itu sendiri, itu ada spesialisasi namanya, misalkan kalau di research itu siapa yang lakukan? Misalkan, yeah. Synthesize and Ideation itu siapa yang melakukan? Terus Prototyping and Design itu siapa yang melakukan? Implementation itu siapa yang melakukan? Itu ada pembagian spesialisasinya itu sendiri. Nah, kadang juga ada yang multi-disipline role, yang overlapping mereka tuh. Nah, Uh, salah satunya itu si UX designer sendiri. Oke okay, kita bahas dulu satu-satu yang spesialisasi ya. Di sini kalau lo perhatiin hmm. di sini ada UX researcher, user experience researcher gitu kan. UX researcher ini uh, tugasnya itu yang research, melakukan riset terhadap pengguna, kebutuhan pengguna, analisa bisnis, terus uh, menganalisa behavior pengguna itu sampai sedalam itu uh, melakukan riset terhadap pengguna itu tugasnya sih user experience researcher. Jadi dia mereset mm -hmm. terhadap uh, kebutuhan pengguna dan bisnis dan lain sebagainya untuk meningkatkan user pengguna, uh, untuk meningkatkan user experience nantinya. Itu outputnya dia tuh biasanya laporan atau report. Oke. Okay? Nah uh, di US researcher itu dia uh, sedikit masuk ke bagian Synthesis and ideation. Di bagian research lu, kebayang kan maksudnya ngeriset? negeriset gitu kan, nah di bagian research Nah hasil dari research itu kan pasti kita kumpulkan gitu kan, kita kumpulkan, kita kita satukan. Kan ada analisa, ada analyze, ada synthesize gitu kan, ada analyze itu maksudnya gambaran umumnya, terus baru kita synthesize kita sempitkan gitu kan, nah bagian sempitnya terus dibuatkan ideation gitu kan, ideation itu misalnya kayak uh, jalan keluar ataupun solusi yang kita punya tuh a b c nih gitu kan, itu kan dari sintesis yang kita dapat dari insight dari analisa si Uh, riset itu tadi gitu kan, nah, jadi mulai dari riset terus bisa kita kecilkan jadi sebuah sintesis terus dari sintesis kita buat sebuah solusi ataupun jalan keluar itu jadi ideation gitu kan. Nah dari situ dapat bisa uh, itu di sini tuh outputnya tuh uh, ini apa namanya wireframe tadi yang lebih bilang bisa wireframe bisa low fidelity mockup. <coughs> nah di sintesis and ideation. Nah terus selanjutnya itu ada prototyping and design. Prototyping yang desain ini itu lebih lebih erat hubungannya dengan para uh, ini ya para desainer yang orang-orang uh, ya, awam pikirkan, maksudnya yang bermain pixel lah, ya, misalkan yang buka Photoshop, yang buka Illustrator, Figma. yang buka XD, yang buka Figma gitu kan, nah itu uh, kawasannya sih prototyping and design, itu, itu kawasannya orang-orang ini, nah implementation itu udah, udah masuk ke codingan ya, HTML, CSS, JavaScript, hmm. dan lain-lain, nah gambar umumnya seperti ini, gambar umum, pembagiannya ya, pembagian role-nya seperti ini. Nah, US researcher itu dia masuk di bagian research dalam, sebenarnya dalam dia sebelah kiri itu. Nah, cuman dia masuk juga ke bagian uh, synthesis and ideation, gitu kan. masuk ke synthesis and ideation. Nah, selanjutnya di atasnya itu, kalau kita perhatikan tuh sebelah kanan itu ada visual designer ya, visual designer. Nah, visual designer ini sebenarnya role-nya dia. itu sebenarnya nggak bisa kita patok gitu sebagai UI designer. Sebagai, maaf ya, bingungan lagi apa lagi apa, jadi visual designer ini kerjanya ya, kalau lu kebayang kayak apa ya, kayak ilustrator tuh masuk tuh, si visual designer. Terus, apa namanya, kayak, ya visual designer lalu lu kebayang, misalnya, biasanya tuh senjata mereka tuh AI, AI. ada ilustrator terus ya. Kalau draw problem enggak banget draw ya benar benar. Itu kayak itu kali ya Bang kayak ilustrasi-ilustrasi suka ada di website kan itu kan suka ada ilustrasi-ilustrasi. Bisa bisa bisa. Bisa cuman kalau lu tanya mereka itu bisa enggak mereka buat uh, apa namanya desain website? Bisa pasti mereka. Hmm. Karena mereka si lingkupnya uh, ini kan visual designer. Cuman mereka enggak masuk ke bagian user situs experience design nih. Mereka tuh enggak masuk biasanya sana di situ. Nah, terus di atasnya itu ada interaction designer. Nah, sebenarnya interaction designer ini belum belum begitu familiar ya di Indonesia ya. Ini interaction designer tuh kalau nggak salah kok, kalau nggak, kalau gue nggak salah tuh di Gojek itu ada role ini, interaction designer. Cuma kalau interaction designer nanti kita bedakan dengan UI designer. Interaction designer itu lebih fokus ke terhadap bagaimana interaksi antar muka si layar uh, ataupun, ataupun si uh, interface yang kita rancang dengan user itu bagaimana interaksinya. Misalnya sebuah button saat diklik itu pas idolnya seperti apa, pas aktifnya seperti apa, pas on pressnya seperti apa. Nah, itu tugasnya mm -hmm. si interaction designer gitu. Itu tugasnya interaction designer. Di situ pun juga mereka akan mikirin tentang micro interaction. Kalau lu pernah dengar. pernah dengar nggak soal micro interaction? Interaksi yang kecil, belum <tuh> gimana, Benar belum, <Loh>, benar belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, gini deh bayangan bayangan simpelnya belum, belum, belum, belum, belum, belum, human computer interaction gitu kan. belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, mesin ataupun komputer uh, itu bisa saling berinteraksi interaksi gitu kan maksudnya saling gitu kan interaksi nah lu bayangin dulu lu buka pintu deh lu buka pintu yang ada gagangnya itu lu buka pintu lu pegang gagangnya kan terus uh, lu puter ada bunyi ga? iya ada feedback iya. ga? ada feedback ga? Ada, iya, ada, ada gitu ada, ada. kan? ada feedback ga? Ah. Kan? Ah. dari situ lu, lu bisa dapat fit, dari feedback itu lu bisa dapat informasi kan bahwa oh pintunya ini uh, apa engselnya itu? apa sih namanya? Buka itu nya ketarik gitu kan? Jadi, ya, pintu ini gua bisa, bisa gua buka Nah, itu sebenarnya bentuk interaksi. begitupun juga, uh, dalam uh, interaksi terhadap digital product gitu loh. Misalkan, lo klik sebuah button, lo klik sebuah button, uh, pas lo klik button itu tidak ada feedback sama sekali. Misalkan, eh, uh, kalau lo lihat button biasanya ada uh, icon loading gitu kan? Misalkan lo klik ya. next, tiba-tiba ada loading gitu kan? Nah, lo bayangin kalau lo pas klik next itu enggak ada feedback sama sekali. Itu bakal lo ngerasa kok buttonnya enggak bisa dipencet gitu kan? Kebayang nggak maksud gue kebayang, nih? kebayang kebayang. Nah kalau lu klik button misalnya terus button itu ada icon loading, nah itu kan lu lu uh, apa namanya uh, menangkap informasi bahwa oh button ini sedang bekerja gitu kan? Bener, bener. Nah di, nah di situ sebenarnya uh, yang hal-hal kecil itu misalnya interaksi kecil itu itu kita sebenarnya micro interaction gitu. Oh. Nah uh, itu lingkupnya itu lingkupnya itu sebagai uh, interaction designer biasanya tuh. Nah kalau lu perhatikan juga misalnya kalau uh, apa namanya? di gimana ya? kalau Instagram, Instagram, uh, kalau lu gue nggak tahu ya di Android kayak gimana, ntar gua lihat dulu. kayak uh, lo uh, swipe atas ke bawah tiba-tiba ada loading yang keluar. Oh ya tahu tahu tahu tahu. Kaya okay. refresh gitu ya? Ah di di di Android juga ada? iya ah, kayak gitu, kalau kalau, yeah, yeah. ya ya, gitu gitu, ntar gue coba dulu. Oh iya bang bang, berarti Bersama. yang di garis garis. Sama. Emang kalau garis-garis ini berarti uh, ada role-role masing-masing bang i benar ada ada ada ada ada jadi uh, ada role masing-masing kadang-kadang juga mereka tuh uh, kerjanya overlap gitu nah intinya uh, si interaction designer itu itu kerjanya kalau lu mau apa ya uh, bayangkan gitu ya interaction designer itu seperti itu di atas itu UI designer, UI designer itu kadang mereka tuh masuk di bagiannya si UI interaction designer mereka juga masuk ke bagiannya si visual designer gitu loh, jadi itu kayak mereka tuh rolenya itu segini nih si UI designer tuh harusnya dia mampu melakukan, mendesain interaction designer dia pun juga mampu melakukan visual designer, harusnya seperti itu gitu loh, cuman si UI designer dia nggak masuk ke bagian research, dia nggak masuk ke bagian research sedalam itu ya, nah itu hanya mengolah bagian uh, apa ya hasil dari riset eh, hasil dari riset sendiri dari sintesis andiation terdi uh, di cover uh, tuh dari UX researcher ke UI designer kan. Gitu terakhir uh, UI designer baca dokumennya baru dia buat uh, high fidelity mockup gitu nah di sini ada content designer content designer itu ini sedikit lebih dalam jelasannya kalau di sini role itu ada content strategis namanya content strategi konten uh, strategi itu, uh, fungsinya dia itu, kalau lu dapat sebuah requirement di sini, uh, lu tau sitemap ga? lu pada tau sitemap ga? sitemap apa? <tuk> hirarki, <tuk> sitemap, sitemap oh hirarki, hirarki ya hirarki, misalkan, misalkan uh, home, di dalam itu ada ini Terus oh ya tau, ya dalam menu ada ini ada ini ada ini taulah, taulah. itu site map itu site map hmm. maksudnya lo harus lu harus, penting, lu harus uh, ini lo harus concern terhadap itu karena kenapa gini fungsinya desain itu uh, tidak hanya uh, dalam hal visual ya. tidak hanya dalam hal visual tapi lu juga tapi lu juga harus pentingkan bagaimana si pengguna atau pen target pengguna yang mau pakai nanti itu bisa mudah untuk mencari informasi yang lo Lu butuhkan gitu loh, oh. jangan sampai lu simpan informasi yang orang butuhkan itu sedalam mungkin gitu loh. Walaupun lu lo oh pas <laughs> user ini, pas ini klik ini, terus <laughs> kita ngasih ini biar, biar user klik ini gitu loh. terus klik ini biar user klik ini. ah, rim dah gitu, ah, fuck, fuck, fuck, fuck, faktanya fuck, fuck, fuck, fuck, user dalam internet itu terburu-buru. Jangan paksa orang untuk membaca. Kalau page itu intinya itu uh, behavior research kalau di internet itu terburu-buru jadi kalau dia mencari informasi misalkan gua mencari resep nih gitu kan Atau enggak gua mencari obat a gitu uh, fungsinya untuk apa untuk uh, uh, untuk menyembuhkan apa Gua bakal cari website misalkan uh, apa contohnya klingdamsit masuk sampe website, lu pas scroll, scrolling langsung gitu kan gua gak bakal baca tuh dari atas sampai bawah tuh gak bakal gua baca, dia punya reformasi nah itu behavior itu udah patent, maksudnya uh, lu, uh, apa namanya uh, ambil aja mindset disitu, user pasti terburu-buru kalau dari internet gitu nah content designer itu fungsinya lebih khusus ke apa namanya uh, lebih khusus ke bagian synthesize and ideation dia masuk, dia mengolah uh, data research, terus setelah uh, itu, apa namanya uh, prototyping and design, dia juga masuk sedikit gitu di sini. Nah, terus uh, apa? di konten desain di konten designer ini di uh, apa sih ini tadi? Uh, konten strategis ini dia tuh lebih mikirin bagaimana nih konten-konten uh, yang kita punya, maksudnya data-data yang kita punya, gimana bakal kita tempatkan gitu kan. Misalkan kalau page ini, page uh, kalau lu mau beli sesuatu, tiba-tiba ada recommendation gitu kan? Tiba-tiba ada recommendation. Itu recommendation ada yang di sesion paling atas, ada sesion di bagian tengah, ada, ada recommendation di bagian bawah. Nah itu sebenarnya tugasnya sih content designer. Dia bakal nentuin di mana posisi uh, informasi yang kita butuhkan, itu di mana mau kita letakkan gitu. Nah itu biasanya tuh fungsinya sih uh, content designer. Nah selanjutnya tuh ada web designer. Kalau web designer ini, ini jadul. Ini jadul, web designer ini uh, sekarang udah nggak ada ya kalau gue bilang ya, karena ya, ini tuh role yang pertama kali itu sebelum uh, si UI UI designer ini ada. Itu dulu namanya web designer. ya Karena kan orang-orang dulu uh, berinteraksi dengan website kan uh, belum se masih seperti ini ya. sudah orang dulu tuh pakai web, uh, ataupun berinteraksi dengan website tuh nggak, nggak begitu intens seperti saat ini. Jadi web designer ini dia hanya masuk ke bagian prototyping and design dan implementasi CSS, HTML dan JavaScript gitu kan. Umumnya seperti itu ya untuk web designer. Web designer tuh prototyping and design dia gak masuk ke synthesis and ideation, dia gak masuk ke research. Dia cuma di prototyping and design terus langsung ke implementasi. Dulu tuh web designer ini desainnya pasti pakai Photoshop nih, kayak yakin dan <laughs> <Atau laughs> pakai Photoshop. Kamu Photoshop? ya itu nggak korel lah ini bikin kotak-kotak oh, ya, kotak gitu kan anak tkj ya, ya. anak tkj pakai motorship terus, ya. haji, <laughs> <laughs> ya. uh, terus uh, ux arsitek ux arsitek ini agak sedikit rumit juga nih gue ngejelasinnya di sini itu ada role namanya uh, information arsitektur dia sedikit overlapping dengan content strategist nah, di sini ada uh, information arsitektur tugasnya dia nih dia masuk sebagian uh, prototipe yang desain, cuman dia juga ikut di bagian research, berbeda dengan si uh, content designer Si content designer kan dia cuma mengolah data dari research kan, cuman kalau si UX oh, architect itu. dia tuh ikut research oh, gitu ini iya. seperti itu, cuman outputnya dari dia nih, si UX architect, dia juga bisa nantuin, uh, di sini tuh isinya uh, kontennya A, B, C, D terus uh, heading yang kita pakai bahasanya seperti ini hampir sama dengan content designer, tapi dia juga masuk di bagian prototyping and design, mungkin open ini bisa sampai ke uh, low fidelity mockup atau wireframing, gitu. Nah, di atasnya baru ada babang UX nih, <laughs> yang sering dibanding-bandingkan, yang sering dibanding-bandingkan dengan UI designer, gitu kan. Nah, sekarang sekarang lu bandingin nih, uh, dari skupnya nya si UX designer itu dia masuk ke ranahnya research, gitu kan, dia masuk ke ranah synthesize and ideation, dia juga masuk ke ranahnya si interaction designer atau visual designer atau UX, eh, UI designer gitu kan. Nah, kalau gue jelasin nih, pertanyaan lu tadi apa bedanya nih UX designer dan UI designer? Kalau UX designer itu sebenarnya eh kalau UX designer, UX designer yang benar-benar UX designer, itu sebenarnya role-nya dia itu multidisiplin role. Multidisiplin itu maksudnya lintas divisi lintas disiplin dia mulai research dia mulai lakukan, dia juga lakukan synthesis and Ideation, maksudnya dia lakukan, dia mengolah data research-nya itu sendiri ya, dan dia lakukan Prototyping and Design. Tapi research dilakukan si UX Designer itu tidak sedalam si UX Researcher ini. Jadi bagian si UI itu, si UX Designer itu harusnya bisa. Si UX Designer itu harusnya bisa UI Designer, bisa Interaction Designer, bisa Visual Designer terus iya, uh, iya. dia juga paham sedikit uh, soal uh, informasi arsitektur dia paham sedikit tentang konten designer konten uh, uh, strategis. dia juga paham soal UI designer begitu. Nah, uh, UX designer kalau kita baca UX designer itu sebenarnya generalized ya, dia tuh generalized, dia tidak specialized. UX designer tuh generalized. Nah, kenapa aku bilang generalized? Karena di beberapa perusahaan, contohnya bukalapak ya, bukalapak tuh nggak ada UX designer, bukalapak nggak mm -hmm. ada UX designer. Uh, adanya tuh you researcher dengan UI designer. Karena lo kalau lo coba si, uh, ini kan ya memang seperti itu kan. Uh, butuh data research, terus data research-nya diolah, terus baru dieksekusi sama orang itu kan. Hai. Nah, uh, makanya tuh si UX designer ini sifatnya generalize tidak specialized. Jadi si US researcher eh, si UX designer tuh harus bisa research bisa UI designer, bisa synthesize and ideation, terus bisa mengelola ataupun menganalisa data yang dapat dari research itu tadi. Nah di atas ini ada hmm. uh, team of one, ya, atau UX unicorn, banyak yang silahkan. Intinya orangnya expert lah, Jadi <laughs> kalau, uh, kalau full stack, nih full stack, full stack designer nih. Uh, dia ikut research, dia ikut synthesize and ideation, memutuskan atau menganalisa data, terus uh, dia lakukan dari data-data itu, dia buat produk like yang Design, terus dia implementasi, implementasi ini dalam hal ikut loading ya, Coding. Nah ya, itu uh, sebutannya UX engineer atau UX developer, ini uh, developer sih uh, lebih tepatnya. Kadang-kadang itu, itu ada nih kebutuhan di UX developer ini untuk buat desain system. Ya ataupun elemen-elemen uh, yang dibutuhin buat si uh, aplikasi ataupun uh, digital product, misalkan nah, button. Nah, codingannya seperti apa biar uh, sama di semuanya. Jadi tinggal pakai gitu kan. Buat satu nanti dipakai-pakai-pakai. Nah itu desain system biasa tuh. Si UX Developer yang buat itu, nah tadi menjawab pertanyaan lu tadi. Uh, Senggaknya dari sini kebayang ya maksudnya fokusnya UX Designer itu lebih banyak scope-nya daripada si UI, UI Designer. Kalau UI Designer tuh dia fokus terhadap bagaimana uh, layouting, bagaimana warna, bagaimana uh, spacing, bagaimana uh, typography, bagaimana uh, apa namanya efek ataupun segala macam pernak-pernik -per interface itu fokus di UI Designer. Nah cuma kalau UX Designer itu dia masuk ke ranah research juga, dia lakukan citation and ideation juga, dan saat dibutuhkan dia juga lakukan wireframing dan dia juga lakukan high fidelity mockup sebagaimana UI designer dan dia juga uh, apa namanya uh, hand off nantinya hand off itu maksudnya menyerahkan hasil Bang, berarti kalau misalnya ini kan banyak yang overlap nih Bang, apa sih namanya, oh, iya. uh, kerjaannya. Nah itu kalau misalnya di tempat kerja gitu berarti hasil output atau cara kerja workflow -work itu gimana sih Bang, kalau misalnya di Flip ID gitu Bang? Iya. <tuh> yeah. Untuk menjawab ini sebenarnya tergantung perusahaan ya, setiap perusahaan tuh beda-beda role-nya, ataupun proses, ataupun output yang dikasihkan itu berbeda-beda setiap role-nya. Hmm. Itu berbeda. Nah kalau di flip, kalau konteks sudah flip, itu eh, eh, tidak dipisah. Jadi kita desain, desainer. Uh, uh, itu dalam satu divisi, divisi desain. Jadi di tim gue tuh kan gue masuk dalam tim desain ya. Di tim gue tuh ada UX designer, ada UI designer, ada illustrator, ada si uh, visual designer. Tadi kita tuh ada 4 role di sini. Ada UI designer, UI designer, illustrator, dan visual designer. Output kita tuh nggak nggak nggak nggak uh, di maksudnya nggak di nggak nggak di kelas misalnya. Oh ini outputnya wireframing, nggak nggak jadi misalkan gue sebagai UI designer nih, output gue tuh bisa aja sampai high fidelity mockup bisa aja, tergantung dengan kebutuhannya. Output hmm. gue kadang-kadang, gue kasih low fidelity mockup, enggak temen gue yang lanjutin gitu loh. Berbeda dengan Illustrator, Illustrator outputnya ada pasti ilustrasi kan. Hmm, Ilustrasinya dia tuh nggak bakal gak bakal sentuh ke UI designer gitu. Jadi kalau untuk UI designer, dia kebanyakan tuh nggak ikut research. Cuma kalau untuk UI designer, itu gue pasti nge gitu dan output gue tuh kadang-kadang report kadang-kadang flow dikitkan user flow kadang, kadang juga journey mapping gitu-gitu. Kalau beda ini tempat bang, beda bang. ini. Eh ya, Bang, kalau misalkan ini Bang kayak uh, sebelum research itu biasa tuh uh, yang dilakuin oleh UX designer tuh research-nya tuh bisa berupa apa sih Bang kayak misalkan kayak user nih kita kan berupa pahami basic bingung sih di situ. <laughs> Ya. Uh, <tuh> pertanyaannya pertanyaannya step research ya step research uh, banyak banyak banyak sekali metode research yang lo bisa gunakan tergantung kebutuhan uh, kalau lo coba lakukan research untuk mencari tahu data kualitatif uh, lo tahu data kualitatif dan data kuantitatif bedanya apa enggak? kalau satu berbentuk angka satu berbentuk uh, tulisan atau gimana itu Gini, gampang gampangnya gini. Sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang dipikirkan, sesuatu yang diucapkan itu kualitatif. Gue hmm. nggak bisa ngukur. Misalkan gue suka nih, gitu kan? Itu kan kualitas kan maksudnya terhadap hmm. uh, sesuatu hal itu kan enggak bisa diukur atau enggak Gue bilang eh, ini jelek, ini bagus, itu kualitatif, gitu kan? Nah kalau kuantitatif bener yang gue bilang itu angka, misalkan berapa banyak, berapa lama, uh, seberapa sering, terus uh, berapa uh, orang, gitu kan? Nah itu kualitatif. Nah tergantung dengan uh, data yang diinginkan. Kalau lu misalkan ingin data kualitatif, lu bisa lakukan research uh, via ini, via survei ya, survei, survei yang ke uh, atau cara-cara lain ya uh, entah lu itu langsung interview bisa, uh, atau cara-cara lainnya untuk mendapatkan angka Nah Kalau untuk data kualitatif, <coughs> data kualitatif itu biasanya kita lakukan uh, interview, depth in interview langsung ke user itu harus Tenang, kenapa kita nggak bisa dapat eh uh, apa istilahnya kalau gue tuh lebih senang observasi langsung karena nah, kenapa iya. kalau kita observasi langsung kita tuh bisa tahu gerak-geriknya terus seperti apa kondisinya seperti apa emosionalnya seperti apa karena kenapa ini erat kaitannya dengan empat enak Mas itu kayak gimana dia ngucapinnya gitu kan terus Uh, uh, bentuk ataupun metode uh, research yang gue lakukan bisa untuk data kualitatif itu gue lakukan via observe langsung gue lebih senang melakukan hmm. via observe langsung gini. itu observe random langsung, random, itu bisa. Uh, random nah. user bro. bagus pertanyaannya <laughs> uh, gini lu tau persona persona, pribadi itu pada persona. pernah ada atau <laughs> <laughs> ya, benar pribadi. Jadi gini, jadi gini. Ini konteksnya UX ya, konteksnya UX. Uh, lu kan punya user, ya kan? User lu banyak gitu kan? User oh, lu hmm. banyak gitu kan? Nah, dari sekian banyak uh, user, lu juga punya banyak atribut user gitu kan, dan lu juga punya banyak behavior user gitu kan, ya kan? Jangan lu punya sejuta user. Gimana nih, gue bisa tahu cari uh, user gue nih seperti apa gitu kan? Nah, hmm. Itu lu harus punya satu dokumentasi, namanya persona, Nanti lu cari sendiri ya di Google nya dan umum terhadap user jadi gimana kita bisa buat persona itu kita analisa dari data-data user tadi misalkan user gua senang main Shopee kebanyakan terus user gua tuh uh, genre uh, apa namanya umurnya tuh dari uh, 18 sampai 25 gitu kan user gua sebenarnya uh, kerjanya itu uh, lulusan S1 gitu kan itu udah pasti dapat pola itu dari sejuta user tuh pasti dapat pola itu misalnya user gua kebanyakan ngapain nih di seperti apa nih umurnya dari mana sampai mana gendernya apa dia berangkat kerja pakai apa terus dia pulang kerja tuh jam berapa? Terus aplikasi yang sering digunakan tuh apa? Itu pasti dapat polanya. Nah, pola-pola itu yang lu pakai. misalnya dari data-data yang kumpulkan, terus pola itu lu coba eh uh, misalnya, misalnya sorting ya, misalnya. Dari situ lu coba analisa, lu dapat satu pola dan nah, lu tuangkan dalam satu persona. Nah, uh, pertanyaan tadi, uh, user-nya random Bang, lu tanya gitu kan? Tidak, tidak random. Jadi user itu yang kita ambil nanti itu adalah user yang based on persona itu tadi. Jadi lu dapat satu dokumentasi persona nih, gitu kan? Nah, nanti lu cari tau ya persona itu apa, jadi lu udah dapat satu dokumentasi persona yang ada atributnya, misalnya umurnya sekian uh, lulusannya sekian, terus uh, kerjanya apa segala macam, intinya uh, lumayan banyak lah goals, motivation, pain and gainnya itu, itu tertuang di persona itu uh, tadi, nanti lu cari tuh user yang sesuai dengan persona, nah itu yang lu interview gitu, karena itu kan golden pass nya dari situ, jadi lu bisa tau oh user gua seperti ini nih lu bisa lihat nih, oh orang ini, perlu gue interview bagaimana dia Gitu. Hmm. Jadi tidak random semata-mata random ya, tapi kita punya satu baseline namanya persona biar bisa kita tahu user kita itu siapa sebenarnya. Kalau kalau lu buat satu aplikasi dan lu nggak tahu user itu siapa, uh, lu pasti bingung kan? Karena gini, lu bayangin deh, lu bayangin, lu pada bayangin, lu punya satu aplikasi fitness misalkan, lu hmm. punya satu aplikasi fitness, uh, bayangan lu siapa penggunanya? Ini lu sebutin aja deh, uh, bagaimana bentuknya. Kalau lu punya satu aplikasi oh. fitness, usernya seperti apa? laki-laki mm -hmm. umur 20 mm -hmm. tahun, ke atas kayaknya. M mungkin mm -hmm. mungkin tampilannya baru lulusan S1 atau enggak? Tampilannya oh? seperti apa tampilannya? A behavior ataupun tingkah lakunya seperti apa tuh? Kalau orang-orang sehat mungkin kayak sih, ya Heeh. Uh. Kayak orang yang berkehidupan sehat itu kayak eh uh, okay. pola makannya teratur okay. gitu, terus pola tidur teratur, okay, okay. terus habis itu ya gitu dah pokoknya orang-orang okay. orang yang Oke, okay. gitu okay. itu, itu. Gitu. itu tergambar kan misalnya tergambar yeah. kan. sekarang lu bayangin uh. Uh, kalau lu punya aplikasi m banking m banking itu siapa yang penggunanya uh. biasanya? orang yang kerja orang yeah. kerja <laughs> nah, <laughs> enak, <laughs> kerja. <laughs> nah yeah. sekarang lu bisa dapat bayangan dua hal yang berbeda padahal untuk satu aplikasi maksudnya digital product itu beda peruntukannya beda usernya kan nah makanya lu di situ uh. harus tahu target usernya itu siapa dan lu buat satu aplikasi itu mm -hmm. untuk siapa lu nggak bisa uh, terlalu naif kalau lu bilang user aplikasi gue ini untuk semua orang kecuali aplikasi itu aplikasi messenger ya aplikasi messenger itu bisa masuk cuman aplikasi misalkan aplikasi perbankan aplikasi eh, apa namanya landing page pun aplikasi eh, fitness aplikasi eh, ibadah aplikasi keuangan aplikasi, aplikasi ini pasti ada target market research ataupun target usernya dan dan lo nggak bisa ambil semua spektrum lu nggak bisa ambil semua aspek kalangan nggak hmm. bisa, harus punya tuan dulu tadi siapa, dan itu harus dituang dalam dokumentasi. Ya, lolos, uh, tuangkan dalam satu dokumentasi namanya persona. Biar teman-teman uh, lu, misalkan gue sebagai researcher nih, uh, bayangan gua terhadap orang yang makin itu seperti ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu kan? Terus gue tanya ke teman gue, gitu kan? Uh, bayangan lu, pengguna flip itu seperti apa sih? Dia juga punya bayangan lain dong, gitu kan ya? Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, nah untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan... Uh, apa namanya bayangan terhadap target user itu makanya dibutuhkan satu satu buah persona itu tadi jadi gua misalkan lu nih lu lu lu bisa tahu oh ini target user flip. nah jadi itu bisa satu konsep uh, bisa bisa sama satu konsep uh, bisa satu pemikiran atau oh, target user flip itu seperti ini gitu menjawabkan um, hmm. tadi pertanyaan nah uh, untuk random atau tidak sebenarnya tidak random. kita punya yo, satu yo. dokumen baseline yang kita gunakan untuk uh, mencari user <laughs> nah ya bang itu kan, kan masih user masih dalam bentuk apa namanya masih dalam ranah pertanyaan mm -hmm. uh, research-nya nih bang. Nah mm -hmm. biasanya kan kadang-kadang itu kan kalau misalnya orang itu kan suka user itu kan kadang-kadang suka ngasih feedback kan tuh ya bang. Nah yeah, yeah. dalam bentuk survei ataupun dalam bentuk di uh, yang di Google Review gitu kan di Play Store Review. Yeah, yeah, yeah, nah yeah. kalau yeah. misalnya menurut abang itu uh, apa sih user feedback itu sepenting apa sih bang dan implementasinya itu uh, sejauh mana gitu di Uh, apa sih namanya? Kerja apa sih? Eh, uh, project, project yang telah abang buat itu. Oke, okay. uh, pertanyaan yang pertama: sejauh apa feedback user? Uh, sejauh, uh, sejauh mana pentingnya sebuah si user feedback? Ya, feedback uh. itu se penting gak sih? Intinya gitu kan, penting uh. banget, penting banget. Karena gini, sih, uh, kalau kita bicara soal apa namanya, uh, bicara soal research itu ada tiga premis. Yang pertama tuh ada validation, identification, sama blind spot. Kalau identification kan berarti kita belum tahu nih, kita mengidentifikasi lah hal ini berhasil atau tidak gitu kan. Nah kalau validation itu misalkan sesuatu yang udah lama, terus kita nggak yakin ya apakah ini masih berhasil atau tidak, itu kita lakukan validation gitu kan. Nah satu hal tuh blind spot, ini blind spot ini sesuatu yang hal yang belum kita ketahui sebelumnya gitu loh. Yang kita nggak tahu akan hal ini sebelumnya gitu kan. Kebayangkan hmm. maksudnya. Jadi ada identification, ada validation, ada blind spot. Ini tiga premis yang biasa dipakai untuk research. Nah user feedback itu biasanya blind spot ini nih, kita nggak pernah tahu sebelumnya tiba-tiba user uh, ngeluh aja akan hal itu gitu. mm -hmm. nah itu penting banget, itu penting banget uh, kita biasanya baca-bacain kok itu uh, di Flip tuh ada satu channel namanya tuh saran user itu biasa kita baca tuh saran-saran dari user gitu kan tiba-tiba uh, mm -hmm. kita ngeluh juga, oh ya bener juga ya kita nggak pernah apa namanya nggak pernah kepikiran akan hal, akan hal ini gitu kan terus kadang-kadang baca-baca review dari uh, App Store Kadang-kadang, baca komen komentar dari Instagram, gitu Apa saja. jadi kita baca. Hmm. Penting sekali itu. Dan pertanyaan kedua, sejauh mana implementasinya, gitu kan? Tentu tidak semuanya bakal kita implementasi. Kita lihat dulu urgentitas uh, dan kebutuhan, ataupun uh, apa ya. Uh, apa? Kita lihat dulu urgentitas, kebutuhan, dan uh, effort untuk mengimplementasinya itu sendiri. Kadang ada hmm. yang sifatnya itu, uh, misalnya. Mas, kadang ada feedback. Mas di sini, ya ada, uh, ada yang maaf. Kadang ada yang minta uh, user ya. Mas di sini tolong tampilin data ini dong. Gitu. Uh, Kalau nggak ada data ini, gue susah nyarinya nih. Nah itu biasanya kita pikirkan. Hmm. Ini urgency uh, semana dan effortnya bagaimana. Kalau masuk akal, itu bakal coba kita implementasi. Gitu geng. Hmm. Oke okay, mantap. Ini Bang, oh, mau lagi nih Bang tentang tipe tipe Udahlah, kan, kan tujuan di sini kan nanya nanya nanya nanya ada sudah juga sih wow. <laughs> ini, I, ini I kan yeah. suka buat apa UX apa kalau kerjanya disebut apa sih bang buat buat desain nih buat desain nih buat buat buat UX UX gitu nih bang nah itu uh, sebenarnya ada ada penerapannya gitu sih maksudnya De, cara cara dalam membuat UX apakah ada filosofinya atau ada apa filosofi kayak apa tahun nih ngutip nih. Ya oke okay, ada tahap-tahapan ini enggak sih Bang? Sebelum eh, ada biasanya biasanya biasa, biasa tuh yang kita pahami itu metodenya. Metode yang kita US. pakai. Hmm. Seperti, Seperti apa okay, itu iya, Bang? Iya. Banyak ya sebenarnya di beda perusahaan tuh beda-beda metodenya. -beda nah, kan, untuk bicara soal user experience pe pengalaman pengguna bagaimana kita merancang sebuah pengalaman pengguna tuh bisa bagus enak dilihat keluar macam beda perusahaan tuh beda beda beda metodenya kadang umumnya tuh yang, yang biasa dipakai tuh uh, ini core yang gue kasih, kasih lagi yang terus cari namanya design thinking design thinking itu framework yang bisa dipakai untuk uh, bisa berempati bisa uh, mengeksekusi dengan cepat terus bisa dapat hasil feedbacknya dengan cepat itu namanya design thinking itu yang sering sekali diterapkan uh, itu dari Google Venture uh, uh, framework itu yang bisa kita pakai Gitu. Hmm. Tapi metode ini beda-beda ya, di setiap perusahaan itu beda-beda, kadang-kadang uh, ada, yang, ada yang tidak pakai uh, step emphasize, uh, step empathy itu kadang nggak dipakai, kadang ada yang empati terus langsung prototekin. Jadi, yang ada ga metode ataupun step yang bisa dipakai itu ada pasti ada, kalau untuk UX ya kalau untuk UX pasti ada, ada tahapannya ada metode yang dipakai karena proses tidak nanti hasil jadi ga ujuk-ujuk, tiba-tiba dapat hasilnya gitu hmm. ga ada, <laughs> ada prosesnya, ga ada step, ada pasti iya, berarti inti makanya kita setiap itu setidaknya harus ada desain thinkingnya bang ya jadi ga ujuk-ujuk dapet <coughs> gitu ya tidak mesti Oh. ya tidak mesti uh, tidak mesti kalau tidak mesti design thinking ya tidak mesti design thinking seenggaknya ada proses seenggaknya ada proses karena UX si UX designer itu pasti bertanggung jawab terhadap apa output yang dia berikan gitu kan dan ini erat kaitannya dengan user jangan ujung tombak kita adalah user gitu kan jadi yang berkaitan yang bertanggung jawab itu ya si user experience designer ini hmm. dan kalau uh, metode yang dipakai itu tidak harus design thinking seenggaknya lo punya step punya metode yang lo pakai untuk bisa mencari jalan keluar untuk masalah yang dihadapi, yang dihadapi oleh user ataupun ingin meningkatkan pengalaman pengguna itu harus punya metode ataupun punya metode uh, ataupun punya proses. Jadi lu gak enggak ujug ujuk tiba-tiba gua ah ini gua dari saran user ini gua gak punya gua enggak punya metode dan gua enggak punya proses tiba-tiba gua bilang button ini gua ganti hijau ah dari mana lu ganti hijau? Enggak, gue suka warna hijau gitu kan. Nah, dari situ gak bisa, nggak bisa, ya, gitu. bisa, ya. kan. <laughs> <laughs> bisa, bisa kayak gitu. Jadi gak bisa, nggak bisa kayak gitu. Jadi lu harus punya metode, harus punya proses yang bisa lu petanjakkan nantinya dan di presentasikan nanti lu baru sampaikan ke tim pengembang lainnya. Oh, berdasarkan dari pengalaman uh, pengguna seperti ini, terus dari data yang kita punya, terus uh, step selanjutnya coba kita perlu kita, kita, kita, kita coba kita dengan terus kita coba dari sisi usability kita coba analisa juga, terus baru kita dapat satu kesimpulan. Oh, Oke okay, ini bisa dieksekusi, baru kita lempar gitu. Berarti uh, apa tindakan-tindakan ya, uh, metodenya itu tergantung dari research gitu, bang? Research yang kita dapat apa? Kita kita kembangin, tapi uh, tahapannya metodenya disintetis dan uh, analisis lagi. Gitu, maksudnya ya, terapi, iya, uh, habis itu terapi di prototypingnya. Gitu, di hmm, prototypingnya, tapi tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan, karena Jadi misalkan lagi. kayak gue bilang tadi, uh, misalkan saran user, kayak tadi, bilang, eh, tadi yang gue bilang, butuh tampilkan data ini. Uh, hmm. Kalau kita coba analisa, oh kita nggak perlu lagi berempati langsung nih, karena ini udah jelas nih, uh, pain ataupun kesusahan dari, ataupun kesulitan yang dihadapi user ini udah jelas. Jadi nggak perlu kita berempati lagi. Jadi langsung aja eksekusi gitu. Tetap dibatasi nih, di-stake, di-stake-in. Tergantung, tergantung. Uh, tergantung kebutuhannya juga. Kalau untuk proses ya, step dan proses yang tadi yang pertama. Bang, itu berarti kalau misalnya dalam hal, apa sih, uh, filosofi desain, nya itu ngikutin perusahaan yang diikutin ya, ngikutin perusahaan yang tempat kerjanya gitu kayaknya ini di perusahaan ini filosofi desainnya oh uh, kita harus bikin yang apa simple gitu misalnya contohnya lebih penting ngikutin perusahaan yang tempat abang tempat kerjanya gitu ya? Benar-benar, ya hmm. completely true, hundred true. Kalau yang nih bang kebiasaan yang dipakai pas lagi ini, ngedesain UI UX tuh Abis sih bang kebiasaan, tapi uh, kebiasaan kayak iya, iya. nanya ngapain apa ya lo? <laughs> iya ada ada abis yeah. yeah. seperti ciri khas ciri, ciri, ciri khas karakteristik, gitu. oh, ciri khas itu biasa, ciri khas itu. Ini kalau lu tanya kebiasaan nih sifatnya umum nih, heber apa nih kebiasaan? Gue pribadi maksudnya kebiasaan apa nih? Misalnya, yeah. contoh yeah. nih bang, contoh yeah. nih bang, yeah. kalau misalnya dalam ngedesain tuh kira-kira. Uh, do and don't-nya itu apa, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Habis itu, kira-kira uh, apa yang harus di-provide ke user, apa yang tidak harus di-provide ke user. Kadang-kadang gitu. ada prinsip-prinsip yang dipegang tuh Bang, kalau misalnya lagi. Uh, satu, kalau uh, kalau UX designer, biasanya kan uh, ada rekomendasi buku yang dibaca kan. Biasanya ada hmm. kitab, kitab ini tuh. Uh, apa ya? dari kitab dari kitab, kitab apa Kita awal lah kitab awal <laughs> tuh yang biasa awal. dibaca tuh uh, dari, dari dari Steve Krupp namanya don't make people think itu biasa tuh sangat direkomendasikan bagi user sebagai desainer itu design mo? of every itu oh, iya. design of everyday oh, iya. nah, itu dari, oh, iya. beda itu bagus kok dua-duanya itu bagus nah, cuman intinya dari situ Don't make, people, don't make people think itu yang lu pikirin jangan buat user berpikir jadi jadi gini lu punya satu solusi dan solusi yang lu kasih itu ternyata buat beban pikiran baru bagi user itu jangan jangan, jangan. dan misalkan gini contoh simpelnya gini deh lu beli handphone lu yeah. pada punya handphone kan pasti iya yeah. lu baca manualnya gak pas lu buka handphone ya yeah, unboxingnya? enggak kenapa <Tapi>, enggak Kenapa enggak? Karena, <tuk> <dapetang> <tuk> <wales>. <tuk> karena lu ngerasa <tuk> karena lu ngerasa handphone ini udah bisa langsung dipakai gitu kan nah, yeah. Coba lu uh, pas lu pakai handphone-nya ternyata lu enggak bisa pakai terus kan lu baca kan, dan saat lu baca itu panjang sekali apa namanya hmm. informasi ataupun step-step uh, yang perlu dilakukan nah, itu kan nambah beban pikiran kan ini seharusnya <tuk> ngapain, ini seharusnya ngapain, itu jangan nah, makanya itu uh, desain yang bagus itu seharusnya tidak membuat user berpikir maksudnya user bisa langsung paham ini fungsinya seperti apa, nah kembali untuk bisa menentukan apakah user berpikir atau enggak itu berdasarkan dari research, karena beda hmm. beda wilayah geografi itu beda juga cara pemikirannya. Istilahnya itu kalau kita pakai itu mental model, mental model, hmm. gitu. Oh beda beda beda wilayah beda cara berpikir buat itu juga ya buat Beda, beda, beda. Contohnya aja ini deh. Contoh, ini kita kita bicara soal wilayah ya. Bekerjanya sebuah benda ataupun uh, bagaimana cara memakai sebuah benda ya. Sekarang gini, lu punya tatakan nih di atas meja bentuknya seperti ini. Isinya air sama jeruk limau. Lu mikirnya apa itu? Itu minuman apa sih namanya? Tidak, uh, eh, tidak. Tatakan, tatakan air, sama jeruk limau. Oh jenis. itu cuci tangan. Ya. Cuci tangan, nah, di... tangan di lu kan? Nah. <laughs> cuma lu taruh itu di, lu taruh itu di Eropa orang ngerti enggak itu cuci tangan? <laughs> tidak dong, belum tentu iya, makanya <laughs> di, di, geogra di geografi itu uh, beda, beda walaupun secara umum digital product itu umumnya sama ya, nah contoh lainnya itu kayak icon yang dipakai icon yang dipakai itu bisa kita pahami di Indonesia itu seperti ini, karena kadang, kadang di negara lain itu tidak mengerti, contoh itu alat, alat elektronik tuh misalkan kayak satu garis gitu doang itu bisa dipakai di negara ini doang terus uh, icon seperti ini itu bisa dipakai di negara ini, itu berbeda gitu, ini kok ini pembahasannya lebih ke di apa produk desain, nah, hmm, hmm. <tuh> gitu. lumayan ribet juga tata ya? nggak ribet kalau lu mau dan niat. belajar. <tuh> berarti, <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> berarti buku yang Don Mac People Thing itu kayak semacam pegangannya US desainer yang dimana mana gitu kayak hmm, saya. Bukan pegangan, design. bukan pegangan. Kalau pegangan tuh kayak sesuatu yang lu butuhkan tiba-tiba lu dibaca lu bisa dapet itu. Enggak. Sanggahnya dari situ lu bisa punya rasa ataupun apa ya naluri desain lah. Dari situ lu bisa punya rasa ataupun naluri desain dari situ. Jiwa jiwa desain. ini <laughs> jiwa jiwa desain. Gini, gini. Ini pak, ini ini umum ya yang terjadi. Misalkan orang-orang yang baru belajar desain itu pasti mengalami proses eh, tahapan uh, umumnya ya gue tidak gue tidak bilang semua orang pasti cuman umumnya seperti ini Saat orang baru belajar desain uh, dan dia mengerti sebaiknya desain itu seperti apa dia pasti senang mengkritisi sesuatu hal yang se sebelumnya dia tidak mengkritisi gitu misalkan lu baru lihat satu deh lu lihat satu lu jajan nih di restoran itu lu lihat daftar menu gitu kan lu ngelihat Spacingnya terlalu jauh nih <tuh> terus kalau itu pasti bagus nih terus lu fontnya fontnya nggak bagus nih nggak bisa dibaca itu pas itu, itu terjadi karena kenapa? sense of design-nya ada <tuh> nah, <tuh> itu orang-orang orang-orang kayak gitu tuh biasanya ada tuh tahapan kayak gitu maksudnya Waduh, pas, hal, hal, -hal kecil sebelumnya ya hal-hal kecil sebelum itu nggak pernah dipermasalahin jadi permasalahan misalnya <tuh> <Terus, tuh> kayak gagang pintu aja deh kayak gagang pintu ini gagang pintunya kok begini ya seharusnya kayak gini enak kayak gitu atau enggak lu pernah ini enggak Beli Listerine gak? Listerine. Oh, Listerine oh, yang itu berkuap-kuap, Bang. <laughs> ya, ya, iya. Lu bener, tutup botolnya lu pernah perhatikan kan eh, iya. ya, yang baru kayak gimana? Yang tutup oh, botolnya? Iya. Nah, iya itu iya, itu, iya. itu itu frustrating moment banget tuh kalau orang-orang tua ya. Contohnya mak gua tuh kalau pakai Listerine itu pasti marah-marah tuh dia karena kenapa tutup botol itu gak bisa dibuka kalau di orang. <laughs> <laughs> eh, iya, Bang. Masih <laughs> Bukanya itu diputar, memang, cuman harus ditekan dulu. Ada, oh, ada, yeah, yeah, yeah. ada itunya tuh uh, yang bagian yang berlebih itu harus ditekan, harus diputar gitu kan. Itu oh, baru bisa buka yeah. gitu kan. Nah orang-orang oh. itu enggak bakal sadar itu bakal bisa dipencet itu enggak ada, enggak ada, enggak ada, ada maksudnya signifier ya hal yang menunjukkan itu harus ditekan itu nggak ada. Makanya itu mm. penting sekali lu tuh uh, apa namanya uh, punya sense of design ya. Ya kembali sebenarnya beda-beda tempat beda juga stands off desainnya seperti apa kayak di Jepang itu stands desainnya bahkan um, contohnya contoh ya kalau di Jepang tuh kalau diperhatikan kayak banner flyer uh, poster apa segala macam pasti ramai pasti ramai beda dengan misalkan kayak negara-negara lain yang di Amerika begini uh, hmm. desainnya dia tuh lebih flat lebih simple, lebih straight to the point lebih bersih gitu lah hmm. Cuma kalau di Jepang tuh biasanya tuh lebih ramai diperhatiin aja website website oh iya iya benar banget Ya, umumnya lagi, itu ramai ya kadang-kadang ya, yeah. ya, intinya ramilah pasti lah tuh macamnya. Iya intinya ramailah. itu itu kebiasaan tuh. itu tuh, dari dari apa sih budaya orang-orang di negaranya berarti ya? Ya, makanya tadi geografis pun termasuk <tuh>. dari bahannya. Nah, cuman tergantung ya, lu buat produk itu lintas benua atau tidak gitu kan? Nah, Cuma kalau lu buat produk itu hanya di lingkup Indonesia ya, yang lu ya bagaimana biaya biar orang di Indonesia aja si itu geng, wajib wajib. ada nyambi nih bang, ada nyambi. do, nyambung lagi nggak do? ini pastu. wajib lagi ya. oh ya bang, uh, berarti nih apa namanya selain berarti kan uh, yang di Flip ID ini bisa dibilang nih uh, website dan aplikasi yang ada tuh bisa bilang apa ya sebutannya? itu hasil desain abang loh berarti. Hmm, enggak. atau oh enggak. enggak juga karena itu kan udah lama kan flip flip flip hmm. ini konteksnya apa dulu nih hasil desain abang itu maksudnya semuanya atau gimana tidak kalau bicara semuanya tidak tidak hmm. karena kan sebelumnya sebelum gue masuk ke flip kan flip, -flip itu juga, nah, juga ada, ada di ya. Hmm. ya tapi uh, kita bisa kita uh, boleh nggak sih bang uh, contoh hasil apa sebutannya hasil desain yang abang buat tuh kayak gimana gitu contoh hasil ya desain yang Contohnya. abang udah buat, perasaan mm. uh, aja gitu. Oke, okay. pertama yang role <koh> abang ya. Yang role <koh> abang, yang role abang. Kita coba pilih-pilih dulu. Ya, berapa? Ya, apa aneh-aneh aja. Kok ada sih? <sukur> <sukur> Menjadi ini bang <sukur> Tapi <sukur> jangan di screenshot ya. Hmm, yeah, iya, iya, oh, amanah nih kalau pada nih <coughs> ini sebenarnya amanah nih iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, nggak iya, iya, iya, iya, kasih iya, gini cuman. deh gini deh iya, iya, iya, iya, banyak ya iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, kasih output yang report aja deh iya, yeah, report kembali, Nah. banyak orang ya berarti itu kerjanya kerja tim kan sih bu kerjanya tim cuman uh, kalau kan tadi gue kasih lihat uh, spektrumnya UX kan overlap ya, ya, ya. itu uh, bisa gue kerja sendiri juga ini omongin omong gini uh, ini report usability test uh, di sini gue tentuin di usability testing itu mau ngapain Uh, mau tes, terus gue pengen tahu fan point saya dari mana, eh, uh, di mana, terus pengen tahu juga motivasi user pas instal aplikasi aplikasi klik itu seperti apa, yaudah coba lakukan, gue coba lakukan cari skemanya, terus gue coba atur usability test nya seperti apa, terus di sini partisipan yang di sini, gue coba lakukan langsung tuh apa namanya, uh, langsung interview usernya. Terus, misalkan uh, sekalian tes, terus segala macam, terus buat terus dan ideasi, terus berangkum kebutuhan, terus pen nya ada di mana aja, terus gue coba equal uh, ini, ini, ini, ini, maksudnya what user sure part ya, what user sure, hmm. uh, apa yang user sure pikirkan dan what user sure say, di sini gue coba sampaikan juga, terus di sini gue coba sampaikan juga, pen uh, point selanjutnya itu ada di mana, terus uh, flow baru yang mau kita terapin itu berhasil nggak sih gitu kan? ada di sini gue coba orang semuanya terus dari akhirnya dapat satu kesimpulan ini aman untuk kita eksekusi nah ini bentuk output yang biasa gue berikan karena di sini gue nggak butuh tambah Cuman cuma bisa detail ya gue tampilkan ya ini gitu ya apa, bang artinya itu ada itu lu sih lu ada buat itu awalnya dari kita langsir terus hati serong putus-putus Halo loh tes tes ya ya ya Iya ya. ya, maksudnya kalau yang usability testing itu seperti contoh tadi tuh kita punya inovasi nih dari perusahaan Habis itu sharing sharing ke user itu layak kepi nggak gitu bang Iya harus lu lu lu punya lu punya ide yang lu mau buat roket lu, lu punya ide yang lu mau buat roket ya kan lu nggak pernah testing tuh ke pilotnya terus tuh tiba-tiba udah rilis aja nih roket bisu pilotnya terbang ke keluar angkasa dan lu nggak pernah tahu tuh roket berhasil terbang atau enggak gitu kan, tiba-tiba meledak -tiba aja. Nah, itu kan bahaya, ya nah, harus dicari Karena gini, kita tim pengembang itu bukan user, gitu loh. Kita tim pengembang itu bukan user. Dan mental model kita, apa yang kita pikirkan, bagaimana sebuah produk itu bekerja, itu sangat berbeda dengan user. Nah, makanya kita harus tahu user itu bekerja seperti apa langsung dari user. Dan dan kita tidak, seminggu mungkin kita tidak menekan rekan sendiri, jadi kita harus diberikan langsung ke user karena bias juga kalau dari kita gitu kan, karena dari kita, menurut gue tuh sebaiknya seperti ini terus temen gue lagi yang US designer dia bilang, dengan size desainnya dia ya oh enggak, sebaiknya sepertinya, seperti ini nah itu kan jadi debat kusir ya, debat religius gitu kayak uh, hal yang menurut dia tuh benar, menurut online tuh, dia tuh juga benar gitu. jadi susah, jadi harus dilakukan via user, dan itu lebih objektif Oh, gitu, kan. oh, jadi untuk menyelesaikan permasalahan internal debat kayak gitu itu balik ya, lagi ke ya. gitu, Bang. Iya, iya benar, kadang kita lakukan bahkan sampai ke ilustrasi pun ya. Ke ilustrasi pun A dan B gitu kan. Nih, uh, yang yang cocok yang mana nih gitu kan untuk sebuah card gitu kan. Kita lakukan A/B testing, kita lempar ke user terus minta pendapat user gitu kan. Ada tuh satu contoh tuh kita cobain siput dan kura-kura, ilustrasi siput dan kura-kura untuk, ya, untuk mencari tahu. Iya, untuk mencari tahu yang mana yang lebih mem -kan, merepresentasikan kata lambat gitu loh ada siput dan kura-kura gitu kan jadi <laughs> kita testing menurut menurut si AI ah, ini kura-kura atau -kura, ini, ini siput coba kita lempar AB testing ke user dapat hasilnya oh, itu desainernya sih? Jolak tuh, ini pura-pura iya. kura Itu debat religius ya nih religius, susah oh. satu yang dia rasa tuh Satu-satu yang dia imani jadi susah untuk ditangkal Gitu geng Suhatlah, suhatlah Apa lagi duk? Banyak istilah tuh, banyak ekstilaf yang begini disini Ekstilaf ini itu juga ya bang? Pakai notion juga ya, bang? Iya, boleh. <laughs> iya, bebas. Kalau di sini kita bebas. Uh, kadang pakai notion, kadang pakai Google, Google ya. Ada Google, Google Sheets, sama Google Excel. Cuman kalau gue pribadi, gue lebih sering pakai notion. Jadi, bang, berarti nanti dari pengalaman kerjanya dari 2015 ya, bang? ya? Untuk dalam dunia IC. kerja keseluruhan ya? Yeah, yeah. yeah. yes. uh, iya, iya. Mulai hmm. masuk dari dunia UI UX tahun berapa, bang? Kira-kira? 2018. 18 an Mungkin udah 2 tahun lah ya. Nah itu sebenarnya kalau untuk di... Uh, kalau di sebut apa sih? Startup emang? Itu kategori junior-senior itu gimana sih, Pak? Tergantung perusahaannya. Hmm, tergantung. Eh, ter, gue nggak bisa mendefinisikan ini. Dan sebenarnya gue nggak bisa menjawab sih lebih tepatnya. Junior itu seperti apa, senior itu seperti apa. Karena beda perusahaan, beda... Beda juga, hierarki perusahaan seperti apa? Oh iya, nah. nah, gini, Bang. Jadi, sebenarnya kan ini kan sebetulnya tugasnya, Bang. Gitu, <laughs> tugas. Kita, kita, kita, kita, <tuk> ya, tugas. Lah. Terus, dosennya tuh, uh, minta itu, Bang. Minta, Halo. kalau misalnya bisa, minta Halo, kopian, bukan nah, kecil sih, kayak semacam mana? apa sih? Antara bisa kopian, <laughs> bisa S.S. dari apa sih? Proton, proton, proton, proton, proton, proton, proton, proton, proton, proton, proton, proton, proton, proton, ini bentuknya apa? Maksudnya, coba sambil dulu deh. kalau uh, bisa screenshot, bisa source code, bisa mockup, mungkin kliknya masih bisa, tapi enggak <laughs> ya, nih, yang di flip ini juga apa, -apa sih, Bang. Yang pas sebelum-sebelumnya, eh, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, habis hai, Hahaha, aku udah belum ngajak bacot aja gitu. Udah, mau eh, kita pelihara ya. Untuk flip, gua nggak bisa sebar ya. Maaf ya, gua nggak mau. Nanti, nanti masin jauh. Untuk kerjaan yang lain mungkin. Ya, lu iseng, iseng, iseng, bikin gitu. iseng bikin iya, iya, iya, iya, apa iya, iya, iya, iya, iya, Pernah iya, iya, gitu bang, kayak gabut-gabut bikin? Ada, ada, itu iya, buat iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, apa iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, nih. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ada iya, Okay, uh, deh, ya. ini apa ini? aplikasi ini proyek di AHM tuh. Oh yang pas dulu sebelum di Play yeah. ID ya bang? Iya. Yeah. Ini ini ada kok di App Store di Play Store ini udah dari ini. Namanya hmm. AI Mobile. Oke. Uh, Itu aplikasinya <laughs> buat apa bang? Buat. Bukankah kayak apa enggak? Kesehatan di Oh kayak semacam bayar. Pegawai, pegawai, pegawai. Pegawai masih bang sih bang yang dibutuhkan itu seperti itu seperti apa uh, yang dibutuhkan itu? Iya kan apa? Screen shot atau apa Maksudnya kayak gini emang emang yang tuh hasil desain, hasil desain waktutan, kayak misalkan bikin ini. Äh, uh, Keren sih, asal design. dap bikin, dap kayak gitu, dap iOS, dap iOS, dap <laughs> <laughs> iOS bisa Ini di sini siapa yang pengen jadi designer? Lu semua? Oh iya, kalau nggak kalau misalnya gue sih pengennya itu sih, Bang. Pengennya jadi apa sih iOS developer gitu? Oke, nanti ya. Eki dong, temannya Eki dong, temennya Eki <laughs> <Eky> dong. <laughs> Tapi, tapi belum punya MacBook, ya, Bang. <gulau> belum bisa beli, beli, beli, beli. Kapan, <tuk> Bang? Beli, beli, dap, beli, dap, dap, beli. kan aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, langsung, terjun di XD langsung ya lu boleh cara core coret di meja, cara core coret di meja ini, ya, maksudnya di meja yang bisa dihapus ya. Jadi, lu lu cara coret -core di a uh, papan tulis atau di buku, di kertas sama segala aja, lu pakai itu dulu sebelum lu uh, yakin akan flow yang lu punya gitu kan. Ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Baru lu tuangkan ke high fidelity mockup pakai Figma, pakai Adobe XD gitu kan. Oh. Karena kenapa? Kalau lu langsung ke XD terus kalau ada salah, itu lu paling salah flow ya. Lu nah, lu lagi effort lu banyak. Iya dan buang-buang waktu jadinya Kerja berapa kali jadi, jadi sebelum oh iya hmm, jadi lu dulu dari XD eh, dari uh, sketch uh, coret-coret ini isinya, ini isinya, ini lu coba analisa dulu dari situ kan sama aja kan sebenarnya kan hmm. bentuknya doang yang berbeda gitu lah uh, dari situ baru lu uh, apa namanya uh, ini uh, tuangkan ke HDLT mockup ini gua punya satu nih gua share deh uh, cuman ini mungkin agak ngorek ya, Nen, uh, ini? Soalnya asetnya banyak di sini. Ini kelihatan enggak? Oh, insyaallah. Kulupung, next day Bung Figma, Bang. Buat dua-duanya. Oh Ya. Dua pis dua-duanya oh, dua hmm. <laughs> yeah. dua dua jangan next day. Teman Bang. SD eh, gratis kan, Bang? Figma bayar kan Bener Benar Dua-duanya dua-duanya dua gratis. gratis. Gratis. Oh, gratis, Bang. Gratis, bang. Kau kan bisa kesempatan ini. Kelihatan nggak apa Ketik. yang gue share? Nggak, nggak Ini kelihatan nggak apa yang nggak Apa yang Apa yang nggak gitu nggak? Ya. yang nggak nggak? Apa yang nggak nggak? Apa yang yang gue nggak? Apa yang ini nggak? Apa yang nggak nggak? Apa yang Apa yang Apa yang nggak nggak? Apa Apa <laughs> nggak ya. Apa Apa Lain, nah tapi ini bang, yang dia, ya ada yang di X tengah ya gimana uh, udah screenshot belum dua close nih uh, rada berat nih udah gitu, sih kalau udah sekinis sih baru sekarang juga pace tapi ya, ya, bang baik, ya, baik. pernah nggak sih bang kayak kan eh uh, kan yang kalau misalnya yang gue tangkap nih kerjanya tuh paling kebanyakan tuh mentoknya kan di sampai high fidelity mockup kan berarti sampai di Tapi pernah sih Bang kayak biasanya uh, ah, lanjut lanjutnya sekalian bikin apa namanya source code buat HTML, CSS, JS juga gitu. Enggak ada ya. Ya begitu. Eh beneran enggak? Oh, lu enggak ya? beneran enggak ngany nyentuh sampai situ, Bang. Gue pengen banget tuh, Bang. <laughs> makanya Dari. makanya role role di itu ya designer doang nggak oh. nggaknya tuh paling penting kan kecuali lu punya role itu tadi yang gue bilang team of one UX developer UX engineer nah, itu baru lo coding. Apis tuh pake jadi UX developer karena apis. Aduh gue nggak usah, usah, nah, ya. <laughs> usah ngoding nah, <laughs> ya. <laughs> memang, lah, usain nggak usah ngoding. Tapi bang lu pas kuliah sih yeah. ngoding lah ya. Output TA gue aplikasi, Oh, ya, oh pasti oh. ngoding. Oi, output pot apa ya nih? <laughs> kasih masuk ya, dok halo gue mau ada acara nih sebenarnya nih sebenarnya gue oh, iya. mau lanjut lanjut aja nih ngomongnya nih ada lagi nggak hal oh. penting yang mau tanyakan Apalagi bis? ya bis itu dulu sih. Pertanyaan sih cukup deh bang. <laughs> dari bahan-bahan yeah. da bahan tugas lu udah dapat semua nih. Mungkin kalau misalnya dari bantuan kan wawancara, kan wawancara sama hasil hasil dari nasibernya kan kayak hasil prototipe mm. hasil jadinya sih. Udah sih tadi kan udah tuh kan di screenshot kan. Berarti yeah. yeah. sebenarnya udah sih, udah habis berarti yes. yes. ya Biar nilai lebih bagus nih, gue mendukung ya biar nilai lebih bagus. <laughs> <Okay>. <laughs> uh, apalagi abis? Oh iya bang, oh, kalau ibang. untuk kalau gue mau nanya nih, pakai interview buat UX/UI kira-kira habis sih <laughs> bu? yang eh, mau kali ditanya gitu. yang pertama tuh pasti lo yang pertama lo nggak bakal langsung ditanya lo pasti dikasih tugas dikasih tugas lo ngamarnya. lo ngamarn kan nah, lu kalau cocok sifilu lo, lo dikasih tugas tuh dikasih itu umumnya seperti ini bagaimana misalkan lo dikasih satu lo dikasih satu task bagaimana cara lo untuk meningkatkan pengalaman pengguna di uh, flow ini nah itu lo pikirin tuh sendiri. Nah, dari hasil analisa, kan hasil lu outputnya mock-up kan, iya nggak? Nah, dari output mock itu, itu yang biasa dinilai itu yang biasa dijadikan bahan pertimbangan untuk metode yang lu pakai. Bagaimana dulu cara berpikir untuk menentukan sebuah jalan solusi atau jalan keluar yang lu punya terhadap sebuah maka itu Jadi, biasanya seperti itu. Nah, interview-nya biasanya standar ya, pertanyaannya. Metode yang lu pakai, lebih biasanya yang ngapain aja, terus lu biasanya yang ngedesain ngapain aja, terus bagaimana yang berpikirnya, apa aja, topi lo apa aja itu, standar lah untuk interview, cuman yang biasa yang jadi untuk bisa ditanya, untuk bisa di itu biasanya juga stik tugas tugas untuk uh, ya, US biasanya biasanya nulis gitu ya, stik tugas tulisan. Nah, gue sebenarnya masih bingung sih, Bang. Kayak gue kalau ngejawab metode yang gue pakai, maksudnya gue ngejawab ngejawab <laughs> gue pakai, maksudnya gue bingung Bakal, ya, lu, lu, lu, ini itu? Lu, lu, lu coba pelajaran tadi yang udah bilang design thinking itu bisa lu dipakai itu bisa lu mau dipakai uh, stepnya metodenya misalnya em empati bagaimana cara berempati misalnya lu punya satu task misalkan uh, di e-flip kan ada kirim uang kan ada uh, memang kirim uang dan terus lu dikasih tas misalnya bagaimana cara lu meningkatkan pengalaman di men semua itu kan, pertama step yang dilakukan, misalnya berempati dulu dari stang desain disandingin tadi kan, berempati, terus apa, ideation dari setelah gue mau interview user langsung, terus lu tak jabarkan hasilnya, terus lu coba ideation dari situ, terus lu dapat solusi, menurut lo, wah ini jalan yang terbaik gitu kan, terus lu dapat solusi dari narasi, terus lu buat prototype dari prototype, lu coba testing lagi ke user, baru outputnya seperti apa, ini berhasil atau tidak, itu bentuknya untuk biasa tuh ya, narasi ya, bentuk-bentuk report laporan gitu. Kalau lu tanya metode itu sebenarnya bebas, tercerami melakukan yang lain-lain. Cuman yang ngomong-ngomong itu bisa tinggi. Karena itu yang, yang efektif lain, yang biasa dipakai. Okay. Oh, iya. gitu. Bang, bang, kalau boleh tahu nih, tadi kan dikasih nih mock-up yang pertama tuh kan, oh, yang iya. itu nah, kan, ya. Itu nama, nama aplikasinya apa ya, bang, kalau di Playstore, bang? Biar bisa nanti dijadiin bukti gitu. Ya, oh, nanti iya. aplikasinya ada di kita pembahasinya. Itu namanya <tuh>. Gue gak bisa ngasih itu, gak boleh kerja di fit, Gue gak bisa ngasih Iya, gak bawa Yang apa sih? Kan ini kan udah dulu kan, aha mobile. Gak uh, gue. ketemu nih, bang. Gak <laughs> yeah. lu terbentur dong. Gue gak bisa pakai itu. <laughs> itu buat internal, eh, ya, buat internal. User nanti internal bisa loh, Oh, lagi internal ya. Iya, bisa ada itu pegawai gitu. kan. sih mau kenal itu aja daftar Pegawai Itu kayak buat apa sih? User dari Astra Honda Mobile gitu ya? Berarti ya, ini saya ambil nemunya gitu sih. Di tahun ini, tahun berapa? Tahun ya? Tentunya, apa ya? Apa ya? yang ya? Nambah ada. PM dapat itu, Afwan, itu bisa kasih. Iya, hmm. Bang. Itu aja, yang penting, oh, tadi udah ada screenshot apa, uh, mockup desainnya sih, yang buat jadiin hmm. nanti sudah dijadiin buat gitu, gitu, gitu. Bilang aja, ke dosennya uh, kalau untuk di flip itu, eh, besar, kalau tidak Karena yang gua kerjain itu belum rilis semua. Heeh, iya, kalau buka kasih tahu ke lu ntar. Uh, bocor, bocor, masih besar, bocor, bocor. Enggak bi ya, bisa ya? Kalau bocor, enggak bisa pakai cat anti bocor kan? Untuk ikan <laughs> <laughs> <laughs> Oke, okay. udah lagi enggak? Oke, terima kasih. Cukup ini. sih, cukup sih lah. Anda Riani, dapet ilmu banyak nih ya? iya. Yeah, yeah. Ya, iya, semoga bermanfaat. Pesan eh, iya, gue, amalkan. Ayo, ayo. Udah, beli MacBook udah amalin Udah, makasih banyak ya, Bang, udah di interview lama sekalian. Oke, oke, oke. Oke, oke, sip. khairan, Bang. Jazakumullah khairan kita tutup tutup mari kita tutup wawancaranya ya terima kasih terima kasih Dup, kagak ada dokumen, Dup. Dok. Dup, kagak ada dokumen, Dup. Dokumen, dokumen apa? Matiin, matiin bisikode. Oh, iya, kan videonya ada. Dari record, enggak, nanti kual... udah kual... gue screenshot-nya.